Allahumma lahirinashio tanrajam al muddarin قول الحمد لله وسلام على عباده الذي صفى الله خير أمنا يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء من أخوانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بيتوا شجرها اإِلَٰهٌ مّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَفْتَرُونَ أَمَّنْ جَعَلَ لَنَا قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اإِلَٰهٌ مّعَ اللَّهِ Bal hukumnya ya, namun amma yujibul mudataru idadhaan hua yang si pusu awa ya jahan kum hulafa Qaliram ma tadakkarun Amman Fi barri wal riyah anna Jawaban kaumnya Tidak lain Hanya dengan mengatakan usirlah lut Dan keluarganya dari negerimu Sesungguhnya mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci Maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya Kami telah tentukan dia, termasuk orang yang tertinggal di binasakan. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan para orang yang diberi peringatan itu Tetapi tidak mengindahkan Katakanlah Muhammad segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia? Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menurunkan air dari langit untukmu lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang Dari kebenaran Bukankah dia Allah Yang telah menjadikan bumi Sebagai tempat berdiam Yang menjadikan sungai Sungai di celah-celahnya Yang menjadikan gunung-gunung Untuk mengokohkannya Dan yang menjadikan suatu pemisah Antara dua laut Dua laut di sini ialah Laut yang asin dan sungai besar Yang bermuara di laut Sungai yang tawar itu setelah sampai di muara, tidak langsung menjadi asin. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Bukankah dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya nya Apakah sampai Allah ada tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Allah menyelamatkan orang mukmin dari azab. Tafsirnya jalalin wa maka kami selamatkan dia beserta keluarganya kecuali istrinya. Kami telah memastikannya. Min mau termasuk orang yang menetap sehingga terkena azab وَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَالْتَوْرَ dan kami turunkan hujan atas mereka berupa batu dari sigil sehingga binasalah mereka Fasa maka amat buruklah مَالْتَوْرُمُمْتَرِينَ hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang telah diberi peringatan itu yaitu hujan azab yang ditembakkan atas mereka Tafsir Ibn Kathir jawaban kaumnya tidak lain dengan mengatakan usirlah luth dan keluarganya dari negerimu Sesungguhnya Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci Quran Surah an naml Nomor surat 27 Ayat 56 Ia Iyata Harun Bermakna mereka menjauhi dosa Karena perbuatan homosek yang kalian lakukan Dan karena kalian tetap melakukannya Lalu kaumnya mengusir mereka Dari hadapan kalian Karena mereka tidak pantas bertetangga Dengan kalian di negeri kalian Kaumnya bertekad mengusir mereka Lalu Allah membinasakan kaum tersebut Orang-orang kafir pun sama dibinasakan Allah SWT berfirman, maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan Artinya istrinya termasuk orang-orang yang celaka beserta kaumnya Karena ia telah membantu agama mereka Dan cara mereka dalam menerima perbuatan-perbuatan yang buruk Ibn Katsir Tafsir Qur'an Al-Azim jilid 10, 14 Hijriah Tahun 2000 Masehi 18 ada salihin dari Umar bin Hatib, aladillah an, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda andai sejak kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian diberi rezeki seperti rezekinya burung, pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut terisi penuh. Ada riwayat termizi. Ada shadz memberikan faedah edah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala dengan membenarkannya dan meyakini segala peristiwa yang terjadi mengambil nilai-nilai kehidupan dari apa yang sudah terjadi dan terus berusaha mencari rezeki untuk membuktikan ketawakalan seseorang kepada Allah Ta'ala seperti halnya burung bisa makan dan tanpa berhenti mencari makanan saya Adis Nabawi, Abu Hurairah berkata Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila Allah menetapkan satu perkara di atas langit, maka para mereka mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya, seakan-akan rantai yang berada di atas batu besar. Apabila hati mereka telah menjadi stabil, mereka berkata apa yang difirmankan roh kalian, mereka menjawab Allah dan Dia Maha Tinggi lagi besar, jin-jin pencuri berita mendengarkannya, mereka bersusun-susun, sebagian di atas sebagian yang lain, mereka mencuri dengan kalimat lalu menyampaikannya kepada yang berada di bawahnya kemudian yang di bawah itu menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya sehingga sampai ke lidah tukang sihir atau dukun bisa jadi jin itu diterjang bintang sebelum menyampaikan kepada di bawahnya bisa jadi mereka menyampaikannya sebelum diterjang bintang kemudian dicampur dengan 100 kebohongan maka dikatakan bukankah dia jin itu telah berkata kepada kita tentang ini dan itu maka percaya maka mereka berjaya dengan kata-kata yang didengar dari langit Bukhari, al Bukhari, Al-Jami'u Sahihul Bukhari, Beskudsi, Abu Rairah RA berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang tak saling bersaudara. Lalu seorang dari mereka suka berbuat dosa, Sedangkan yang lain giat dalam beribadah. Orang yang giat dalam beribadah itu selalu melihat saudaranya berbuat dosa, Hingga ia berkata, Berhentilah. Lalu pada suatu hari ia kembali mendapati saudaranya berbuat dosa, Ia berkata lagi, Berhentilah. Orang yang suka berbuat dosa itu berkata, Biarkan aku bersama Tuhan-Ku. Apakah engkau utus diutus untuk selalu mengawasiku? Daripada itu berkata demi Allah, sehingga Allah tidak akan mengampunimu atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Allah SWT kemudian mencabut nyawa keduanya, sehingga keduanya berkumpul di sisi roh semesta alam. Kemudian Allah SWT bertanya kepada ahli ibadah, Apakah kamu lebih tahu dariku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada di dalam kekuasaanku? Kalau Allah SWT berkata kepada pelaku dosa, Pergi dan masuklah ka, ma, kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Dan berkali ibadah pergilah kamu ke dalam neraka. Abu Hurairah Radyu berkata demi saat ada di tangannya, sebuah so, mengucapkan satu ucapan yang mampu merusak dunia dan akhirat. Ya. ad Abu Dawud. Surat Allah Allah dengan segala firman-Nya.